Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Semoga kabar-kabar Panjangan semuanya Sehat lihat ya Untuk kali ini Saya ingin sedikit membahaskan Tutorial cara Tutorial cara Pasang papeng lor. Pasang papeng 3D Papengnya seperti ini Dan juga Seperti ini disaksikan terus video saya selanjutnya dan semoga bisa bermanfaat let's go kita tunjukkan cara pemasangannya lolo lolo lolo yo yo yo yo saknuning <coughs> Ra janji la la tukang ison, senggak apa Mongkok eh <laughs> mongkok. Ya nduk. Mongkok Kang Mas Katris. cara ini, nih, lurus nih, imbang, gue nenggok kenapa ini lurus Ini untuk polanya, pola. Apa iki, Pak? Pak Cimon, polanya apa iki, Pak Pola bintang. Pola bintang. bintang, bintang iya. oon, kembangan, kembangan, kembangan angin. Kembangan angin, Lur. Namanya mata angin. Pola mata angin. angin <Samantha laughs> di motor, iya, pola mata angin. Untuk polanya seperti ini. Cara untuk pemasangannya seperti ini mudah lo ternyata. Cuman tidak bisa cepat, digarangkan memang ya harus pelan-pelan. Ini dari awal. Nanti syuting kong sorry ya, kudune kok dhuwur polanya seperti ini pola mata angin mata angin untuk 3D nya seperti ini nebutpa lawan putri Hai Suning trokan jeng si la lawe laik kurang pas beneran ya pas mbak Manura dong. do pranggung pojono Oh Oh Oh Wirat moyo Oh Tanwurong Sri Huneng Kukuhu Tadi ku sumaneng bongsong Sambon, menikah-menikah, menikah. Kanten lagu nih. Ku wis, wis, ger, semare matu. Letela. Eh, Tambah sejepul gunung. <laughs> Eh iya, nyanyi olmona